Direktur Real Madrid sudah tiba di Brasil untuk negosiasi transfer Endrick. Real Madrid menunjukkan keseriusan mereka merekrut pemain muda asal Brasil Endrick. Direktur Real Madrid dikabarkan telah berada di Sao Paulo untuk bernegosiasi dengan Palmeiras menurut laporan Marca. Kepala rekrutmen Madrid, Juni Calafat pun ingin mencoba meyakinkan Endrick seperti pernah dilakukannya saat mendatangkan Vinicius Jr dan Rodrigo. Sebelumnya Paris Saint-Germain dan Barcelona telah bertemu agen Endrick. PSG bahkan sempat dilaporkan melayangkan proposal sebesar 20 juta euro, namun ditolak Palmeiras. Atas alasan ini, Real Madrid ingin segera mengamankan kedatangan sang pemain sebelum klub Eropa lain melangkahi mereka. El Real ingin menggunakan cara mereka mendapatkan Vinicius Junior 4 tahun lalu. Saat ini, Hendrik baru menginjak usia 16 tahun, itu berarti dia tidak akan bisa pindah ke Spanyol sampai mencapai usia 18 tahun. Las Blancos berniat menandatangani Hendrik, kemudian meminjamkannya ke Palmeiras hingga musim panas 2024. Tunjungan ini merupakan kali ketiga bagi Real Madrid ke kota Sao Paulo dalam beberapa bulan terakhir. Tujuan mereka selalu sama, yaitu memastikan langkah Hendrik berakhir di Val de Bebas. Marka mengklaim pihak Madrid akan bertahan sampai akhir pekan untuk menyaksikan pertandingan Hendrik berikutnya. Sejauh ini belum ada klub mengajukan tawaran resmi, tetapi Palmeiras tahu bahwa tawaran akan datang. Klausul pelepasan pemain adalah 60 juta euro, tetapi ada perjanjian yang bisa membuatnya pergi dengan harga 35 juta euro atau 40 juta euro. Dibujuk agar tampil di Piala Dunia 2022, Toni Kroos ogah. Tapi lihat Jerman main, kaki saya pasti gatal. Toni Kroos sudah memastikan pensiun dari kancah sepak bola internasional sejak Juli 2021. Dia ingin fokus memperkuat klubnya Real Madrid. Kini, menuju Piala Dunia 2022 Qatar 20 November, disebutkan Toni Kroos mendapat godaan agar mengubah keputusannya dan kembali memperkuat timnas Jerman. Salah satu yang mengatakan hal di atas adalah jurnalis Amalio Moratala saat diwawancara Radio Marka. Ada usaha di Jerman buat Toni Kroos agar sang pemain mempertimbangkan lagi posisinya, kata Muratala. Toni Kroos diharapkan kembali ke Timnas Jerman untuk bermain di Piala Dunia. Lanjutnya. Namun pada sebuah kesempatan, Toni Kroos sudah menyatakan olah kembali perkuat Timnas Jerman dan mentas di Piala Dunia 2022. Saya tidak akan ada di Piala Dunia, tegas Kroos saat diwawancara Universe Valgano. Tapi, saya yakin ketika melihat Timnas Jerman bermain, kaki saya pasti gatal ingin turun lapangan. Lanjutnya, Toni Kroos sendiri mengutarakan alasannya agar tampil untuk Timnas Jerman di Piala Dunia 2022. Menurutnya, ia ingin memberikan menit bermain lebih banyak kepada pemain di posisinya. Saat ini ada pemain yang layak mendapatkan menit bermain lebih banyak, ujar Toni Kroos. Saya tidak ingin ada momen di mana mereka bilang kepada saya bahwa lebih baik saya berhenti. Lanjutnya, Squad Real Madrid makin kompak? Dilema Brahim Diaz kian terasa. Kekompakan squad Real Madrid dalam mengarungi Liga Spanyol musim ini nampak sejak jauh-jauh hari. Akan tetapi, kekompakan para pemain Real Madrid tersebut justru menimbulkan dilema bagi seorang Brahim Dias. Sebagaimana diketahui, Brahim Diaz adalah pemain Real Madrid yang saat ini sedang dipinjamkan ke AC Milan. Dia baru akan kembali ke Santiago Bernabeu setelah musim 2022-2023 berakhir. Artinya, Diaz harus meninggalkan AC Milan yang sangat berjasa bagi perkembangan karirnya. Lebih dari itu, pemain 23 tahun tersebut juga sudah nyetel dan paham betul dengan skema main Rossoneri. Brahim Diaz sukses menjelma sebagai salah satu andalan Rossoneri di lini tengah. Ia kerap menjawab kepercayaan itu dengan sumbangan gol atau assist bagi sisi merah kota Milan. Pria berdarah Spanyol juga mampu merebut hati fans dengan performa yang konsisten. Dia saat ini mulai benar-benar nyetel. Rahim Dias kemungkinan besar harus angkat kaki dari San Siro. Ia mesti kembali ke Real Madrid yang memang menjadi pemilik sah sang pemain. Roda kehidupan nampaknya akan berputar 180 derajat bagi Dias ketika kembali ke Liga Spanyol. Ia harus memulai proses adaptasi dengan skema permainan dan taktik yang berbeda dari sebelumnya. Ditambah lagi, Real Madrid dijejali para pemain bintang di posisi di mana Dias bermain. Untuk itu, ia perlu menimbang banyak opsi setelah kembali ke Real Madrid di ujung musim 2022-2023. Kembali ke Real Madrid berarti ia harus berjuang lagi dari bawah untuk mendapatkan menit bermain, atau ia akan memutuskan pindah ke AC Milan demi status dan reputasi yang sudah aman bersama Rosaneri. Carlo Ancelotti berharap penyerang Real Madrid tidak berkhianat. Marco Asensio mengalami musim 2022-2023 dengan kurang bagus. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2023, dia tampaknya akan meninggalkan Real Madrid dengan status bebas transfer. Tetapi Asensio telah mengubah peruntungannya dengan sangat baik dan dalam performa luar biasa belakangan ini. Sementara itu, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone ingin membangun kembali skuadnya setelah tampil buruk di Liga Champions. Atletico tersingkir dari kompetis elit Eropa itu sebagai juru kunci grup B setelah hanya satu kali menang. Asensio muncul sebagai salah satu target utama Atletico, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tidak ingin pemain berusia 26 tahun itu pindah ke rival satu kota. Karena juru taktik asal Italia yakin kepindahan itu bisa menghadirkan konsekuensi negatif untuk Real Madrid. Menurut El Nacional, Encelotti lebih memilih Asensio pindah ke klub di luar Spanyol jika meninggalkan Santiago Bernabeu. Asensio dikabarkan telah mendapat tawaran dari sejumlah klub Liga Spanyol, Italia, dan Inggris. Dari Spanyol, selain Atletico, Barcelona juga menginginkan tanda tangannya. Sementara dari Inggris, ada Manchester United.